Hai halo guys welcome back balik lagi sama gue kali ini gue lagi main di panen 138 nih dengan modal 54000 ribuan aja nih mau gue gaskan kita mainkan dulu US nya guys ya permainkan hati US gitu kita putar putar putar putar putar putar putar kira-kira dapat berapa ya kan hmm, langsung aja kita gaskan ini betnya 2400 DC on ya guys ya gue putar 10 kali. Dan untuk kalian yang lagi nonton, jangan lupa jadikan tontonan ini sebagai hiburan semata Tidak untuk ditiru dan juga tidak ada ajakan dari gue untuk kalian ikut bermain So just enjoy this video, jangan lupa dibantu like dan subscribe-nya Ayo-ayo bisa yuk uh, sayangku Kita coba tanpa decek ya guys 10 kali besti Putara terus, ih dapat di luar perkalian 10 meledak besti gelasnya meledak amba lagi sayang yuk merahnya merahnya mana nih merahnya sayang aduh gak mau guys dikali 10 82, mega mega mega mantap sekali kita coba gaskan lagi aja ya say jangan dikasih kendor ayo ayo bisa yuk hmm birunya turun lagi sayang hijaunya dikasih lagi yuk kalian yang mana us di luar agak dikasih kata us kalian di luar mulu lu tuh dikasih 8 mantul tambah lagi sayang itu gelas kurang satu, ini cakep kuning gelas kuning gelas mantap besti 4600 ya akan dikali 8 oh, langsung jadi 37 nice mantap, kita lihat lagi nih apakah akan ada tambahan-tambahan ya kan puter puter puter, turun turun turun gaskan di turbo kita permainkan usus langsung kita gas tambah sayangku aduh sulit bestik eh? by the way buat kalian yang lagi nonton ya terus mau join di komunitas gue Langsung aja klik linknya guys ya Udah gua taruh di kolom komen Jadi kalian bisa langsung klik aja dan join Siapapun bisa join Kalau kalian mau ajak teman-teman yang lain Juga boleh-boleh aja ya say Jangan sungkan-sungkan uh, Langsung aja gaskan Kita coba gas lagi Di 4800 Hmm kuningnya turun Lagi sayang Hmm hijaunya kena sama kuning Birunya mantap besti tambah lagi aduh-aduh sayang banget ya ungunya turun hmm. lagi sayangku cincin biru kena uh mantap besti ditambah lagi nggak mau dikaliinya 3 49.000 Wah ini sih bagus ya guys ya cuman kena ke tadi kegading yang kena gitu ya perkalian yang banyak ya kan 25 kek 15 terus langsung gitu dapat skater 4 kan enak ya kalau kayak gitu kalau semua berjalan sesuai yang gue mau ya yeah! ayo kita gas lagi say jangan dikasih kendor ya dipermainkan dulu usia langsung puter puter puter ayo ayo usku ganteng hmm Dapat lagi sayang, aduh, kita kasih lagi emak kotanya. Aduh, kagak mau cok. Yuk, bisa, yuk, bisa, yuk sayang. Jangan dikasih kendor, gaskan, gaskan. Aduh, bestie, turunin ijuknya sama ungu. Iya, turun lagi sayang, kuning ungu. Mantap, bestie ya. Kelasa turun, ini kagak mau cok, cok, maaf, elah hijaunya mantap ditambahin lagi besti kasih lagi gelasnya sayang mantul turun lagi besti agak mau ya guys kita gas terus gas terus gas terus lagi aduh kurang, coba aja kita puter-puter terus tanpa dikasih Ih, anjing dikasihkan dikasih guys gratisan di bed 4800 apakah akan ada tambahan cuan yang banyak dapat kuning kali dua tambah lagi kagak mau ya guys gak apa-apa sabar aja guys ya sabar sabar ya sama uus kudu sabar sama semuanya kudu sabar hmm, lagi sayang turun lagi itu perkaliannya udah ada sembilan ya guys ya kaliannya udah ada sembilan mega mega mega seratus sembilan puluh enam tambah lagi bestie birunya turun Dapat lagi kuningnya sayang oh mantap Nici itu merah merah merah merah merah kagak mau ya dikalinya jadi dua belas 89.000 nice, Muantul ya guys ya. Lagi us diangkat, nggak hmm, mau juga kali 6 itu eh kali 6 masih ada enam kali puter lagi us jam pasir kurang ya guys ya birunya kena tambah lagi sayangku, kena lagi ijonya turunin lagi, hmm, ungunya mantap tambah lagi sayang, gelas kena ini kagak mau cok kuningnya ini kalinya 17 ya besti Uh langsung tambah 7 jadi 24 uh, 24 kan bener 172.000 mega mega mantul guys mantap sekali nih guys ya emang bener-bener luar biasa nih si Uus nih mantul mantul mantul ya besti ya rp ribu langsung kita puter lagi aja guys ya hmm apa gua bayar bingung nih gue kalau kayak gini nih putar aja lah ya Gaskun 10 kali apa ya udah nggak papa 10 kali ya bingung pengen 20 kali tapi takutnya kagak kena kaget ada yang kena gitu Kenapa takut? Padahal cuannya udah gede ya. Karena rungkatnya juga gede guys. Itu sebabnya gue sering bilang sama kalian. Jangan jadi ini-ini untuk ditiru. Jadi buat hiburan aja. Kayaknya habis 10 spin ini gue langsung udahan aja deh guys. Thank you banget ya buat kalian yang udah mampir. Jangan lupa bantu like dan subscribe. Dan juga join di komunitas gue. Linknya udah gue taruh di kolom komen ya Besti ya. Terima kasih banyak ya Besti. Have a good day guys. Semoga kalian semua pada happy hari-harinya bahagia. Oke bye-bye.